Halo, Assalamualaikum Kami jadi anggota Youtuber yang baru Jangan lupa Like, komen dan Subscribe Youtube kami Semoga rezekinya Bertambah semua Amin Kami Youtuber kali ini Mau nge tentang Keseharian kami Semoga men-inspirasi kalian Jangan lupa pakai cipet ya guys Biar gak kendor kendor.